Ternyata kakek genit. Kek, kenapa? Dasar pakai mesum jauh-jauh sana. Udah-udah, mau udah. dipukul lagi bisa mitong. Eh, hey, kamu bukan yang habis operasi? Jangan kerja dulu. Kalau kerja gimana mau nafkatin keluarga? Kakek itu kenapa ya? Kakek, ada yang bisa dibantu? Gak apa-apa. Mau nanya ada loker gak ya? Saya bisa cuci, nyapu, antar barang, dan lain-lain. Tolong, sama kerja di sini. Kakek, jangan gitu. kaki orang tua, kami kayak nak. Gak papa, Mister. Biar aku aja. Kakek berdiri dulu ya. Kakek mau belajar nak. Kakek bisa apa aja. jadi gaji juga gak papa, asalkan dapat sesuatu nasi. Hmm, ya gimana kau gini aja Oke kerja di sini gajinya 10 juta Terus dapat makan tiga kali sehari Eh, mau gimana sih kek Saya ini mau meeting jadi bau nih ini, ini aja kamu pergi ganti baju Oke, biar saya aja yang beresin Kasih Makasih ya, Daniel, udah jaga kesehatanku. Oh no, Mister, itu pas bunga favorit papimu. Kek, ini udah semen barang loh yang dipecahkan. Baru minggu pertama, gimana sih? Udah, udah, kakek kelihatan capek. Udah, kek, kakek pulang dulu aja, sini biar saya yang beresin. Oh gitu, aku antar barang dulu ya ke klien. Woi, mau ngapain ya? Ah? Kamu enggak bakal. Dedek tadi dede, ikuti kamu. Awalnya aku kira kakek ini butuh uang. Ternyata kakek genit. Kek, kenapa? Dasar kakek mesum, jauh-jauh sana. Udah, udah. Kau dipukul lagi bisa metong Ternyata bener dugaanku Dia bukan orang baik Kita harus laporan polisi Kenapa sih kamu gak mau dia Sebenarnya, benarnya cuma mendekatimu Pak Maafin Kristi ya pak Gak bisa nemenin papa sampai tua Jangan sedih ya pak Kristi mau sumbangin semua organ-organ Kristi -organ Untuk orang membutuhkan Kristi udah gak sakit lagi kok Papa jangan sedih ya Kristi masih bisa nemenin papa kok dengan cara ini Kakek mencari dari Sabang sampai Merauke Akhirnya kakek ketemu sama kamu Kakek gak berani-berani kamu Makanya kakek rahasiain Ternyata Ternyata anak bapak yang menyelamatkan aku Hari ini adalah waktu anakku Aku sekali sama dia Maaf, ya, pa, deh Pak, aku janji mulai hari ini, aku akan jagain kamu seumur hidup. Mister, kayaknya bagi mister udah mau kusut, deh Jaga sikap kamu. Huh, mister Daniel mana mungkin suka sama cewek kaleng kayak dia asal gue bisa jatuhin si Kelly. Posisi sekitar Mr. Daniel. Ya punya gue. <San> Kak, ini pakai Mr. Daniel yang kemarin dipesan. Baik, nanti saya kasih dia. <San> <San> eh, sorry, sorry. Ini gue punya baju baru. Lo pakai aja dulu. Oh, oke okay, oke. Okay. Eh, uh, ini apa enggak kegedean ya? Iya, namanya juga oversize. Mister, ini pakai Mister kemarin pesan udah sampai. Bukannya ada kemeja putih lagi? Um, tapi tadi Kelly cuma kasih saya jas ini. Dia mau ceroboh. Suruh dia kesini bentar. Sekalian ambil pakai pentingnya baru datang ya. Barang penting Daniel dipakai kata izin. <tuh> kok Kelly. Ini kemarin ya sama Mister ini. Ya? Seketar sandalan. <tuh> Rasain, ambus guys. Tadi Mr. Daniel hilang. Katanya itu ada penting buat pacarnya. Nani, gimana dong? Kalau oh, kita semua dipecar, gimana? Kalian -kali terakhir gue denger sama Kelly gak sih? Kenapa? Kok ada nama aku? Eh, itu kan tas yang milik Mr. Daniel. Kok kamu curi barang sih? belan <tuh> ya kamu? Apa sih? Lepasin. pasin. Dengerkan apa kata Mr. Daniel. Gak apa yang punya kamu. Gue bilang pasti pasin tanganmu dari Kelly. Tas ini memang untuk ke Kelly. Kamu ya? Awalnya cuma mau log di buah raya untuk kita, sekarang malah jadi jadi Bukan kita terpaksa bukan ya. Tidak apa. Biar lain kali gak ada yang berani buka kamu. Gak ada yang berani kok selain kamu. Jaga kasih kamu. Kalau mau ini, bilang dong. Kamu udah makan? Mau ya, makan siang sama saya? Maaf Pak, saya udah janji makan siang sama William Jadi dia emang lagi deket sama tui Dan kita lagi ya? Iya, kita harus Pagi Pak Oke deh, kalau gitu saya duluan Akhirnya selesai juga kerjaan hari ini Kamu pulang sama siapa hari ini? Mau saya tadi pulang? Mm, gak usah deh pak, ntar teman saya aja yang jemput. Oh, sama William ya? Eh? Hmm, mungkin. Oh yaudah, hati-hati. Duh, ditolak lagi gue. Kamu lagi sakit deh? Kalau lagi sakit istirahat aja. Mm, Bapak tahu dari mana? Itu mukamu kelihatannya pucat banget. Udah, kalau lagi sakit jangan kerja dulu. Eh, kebetulan apa nih? Kok bisa ketemu di sini? Uh, saya lagi mau cari suasana aja, Pak. Pacar kamu kemana? Pacar? Pacar yang mana, Pak? Si William bukannya pacar kamu. <laughs> Jangan ngaco deh, Pak. Dia itu temen aku. Terus? Kamu gak punya pacar? B Belum ada, Pak. Oh, aku tipe kamu. Oh. Soalnya kamu itu tipe aku. Hah? Maksudnya, Pak? Kalau kamu mau, kamu. Pak. Mau makan siang sama saya? aduh maksudnya apa ya tapi gue gak boleh kepedean maaf pak mau saya antarin pulang mau banget tapi ntar kalau gue baper gimana repot sendiri gue gak usah deh pak ntar teman saya aja yang jemput beruntung banget ya loh Kak, bisa dari sekretarisnya Mr. Daniel beruntung gimana ya beruntung lah yang mana coba yang gak mau deket-deket sama Mr. Daniel dia banyak banget fansnya. Mana mungkin dia suka sama gue? Itu mukamu kelihatannya pucat banget. Udah, kalau lagi sakit jangan kerja dulu. Dia baik ke semua orang, cuman gue doang yang berharap kalau dia suka sama gue. Eh, kebetulan apa nih? Kok bisa ketemu di sini? Ampus, gue harus bereaksi gimana nih? saya lagi kabong. Nah, Kau mau? Jangan sacer sacer aja Pak. Pdkt aja dulu kali. Oke, kalau itu yang kamu mau. Dia pekerja keras, pinter, jadi proyek kali ini untuk menyelesaikan, Dan... jadi gimana pendapat Mr. Daniel? Mr.. Oh iya, jadi kemudiannya apa? Apakah Mr. setuju dengan ide saya? Oh.. Iya, bagus-bagus. Sorry, tapi kertasnya kebalik. Daniel, kalau naksir bilang aja sih. Emangnya kelihatan banget ya? Udah, deketin aja. Mister kan ganteng. Baik. Kayak lagi, gak mungkin ditolak lah. Gitu Buat siapa Mister? Mau saya bantu antarkan? Buat kamu. Saya. Saya suka sama kamu. Sorry Mister, tapi Mister terlalu tinggi untuk saya yang biasa-biasa aja. Lihat deh cowokku, imut gini, bukan tipe cowok kulkas, ya, Mister? Hari ini, Kelly gak bisa masuk kerja, biar saya ingetin dia, Kalau gitu, kamu selesaikan ini semua. Gak selesai, gak pulang. Baik, Mister. Apaan ini? Salah semua! Padahal pacar kamu pintar. Kenapa sih dia mau pacar gak becus kayak kamu? Sebenarnya, saya juga tahu Mister. Padahal saya lemah, naik hukuman 50. Tapi, dia mau menolongku untuk menjadi orang lebih baik. Maaf sudah merepotkan. Saya akan coba lagi. Gak usah. Kamu rawak aja baca kamu yang lagi sakit. Tapi, Mister gak cemburu. Saya suruh kamu jagain dia bukan karena saya suka, tapi karena dia aset perusahaan ini. Kalau gitu, saya pelanggan ya Mister. Terima kasih ya. Karena cinta, Bukan soal memiliki Tapi soal merelakan Demi kesejahteraan Terusahaan